Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama para sahabat yang kita lihat Tentunya ada vitamin bahagia buat kita semua para fans Baru terposting foto cute Leslar sahabat, ya ketika di rumah Dede Lesti Tentunya baru saja terposting foto cute dan manja dari Lesti dan Bilar para sahabat ya hmm, Cute banget nih mereka selfie berdua para sahabat yang membuat kita semakin berbahagia Melihat kedekatan, kewuhan, kekitaan dari Lesti dan Rizky Bilar para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita secepatnya mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idelah kesayangan kita Postingan tersebut juga telah di-repost oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16 Yang mana tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans yakni dari akun instagram fiasari underscore 1298 disitu mengatakan Masya Allah yuk semangat bapak ibu yuk ngefit bareng-bareng fotonya pasti dah banyak tuh katanya ya ada juga komentar lain dari akun cherryblossom46 disitu mengatakan Kang Timbun foto cute beraksi foto ya upload kagak katanya ya wow pastinya sahabat ya kita bahagia banget muncul juga vitamin bahagia buat kita semua para fans foto Yudi Lesti dan Rizky Bilar dan keunggahan selanjutnya para sahabat tentunya teka-teki semalam di Lesti terpecahkan juga para sahabat ya akhirnya kita mendapatkan kabar bahagia juga kita lihat aja di unggahan ini para sahabat ya akhirnya tentunya Lesti dan Bilar ada di rumahnya Abang Bi itu ada juga pasangan terkiut juga pasal ya rey dan Dinda Aduh makin menggemaskan aja persahabatnya pas Akhirnya pasangan terkiut tentunya kumpul bareng juga di rumah Abang Bi pasal ya Kita lihat mereka sangat bahagia tentunya kita salpuk sama tangan Dinda hau dan Udin yang saling tentunya berpegangan persahabat ini menjanjakan bahwa hubungan Lesti dan Dinda Sangat baik persahabat ya Dan juga salvox sama tangannya Ray yang memegang kaktusnya Abang Bi aduh cute banget Mereka memang pasah ya pasangan teru Dan tercute mudah-mudahan tentunya Lesti dan bila cepat Menyusul Ray dan Dinda Pasah yang untuk melangsungkan acara pernikahan amin Ya robal alamin dalam postingan tersebut, juga tentunya banyak sekali tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram Ia Andes Komarianam. mengatakan dalam kolom komentar, "Adem banget, kayak masuk kulkas, katanya pantas aja tadi foto, maka Arifin. Dah nenteng tas eh mau ke sini toh wah persahabatnya akhirnya sudah terpecahkan teka-teki semalam. Tentunya Lesti sudah membawa tas akhirnya. Benar persahabatnya Lesti kejora menemui calon suaminya tuh ada pasangan terkiut dan teru juga. Tentunya pasangan Dinda Hau dan rimbah yang persahabatnya ini menandakan bahwa hubungan mereka sangat baik. Dan mudah-mudahan selalu banyak yang mensupport dan mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya juga persahabat ada unggahan momen spesial juga ya ketika semalam nih Persahabat ini ketika main tiktok bareng ya Ini cute-cute banget Tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga Kepada idola kesengan kita persahabat ya di sini tentunya pasangan cute dan pasangan uwu Persahabat ya tentunya luar biasa banget Masya Allah Leslie dan Bill menunjukkan kepada kita semua Bahwa hubungan mereka tentunya bener-bener akan ke jenjang yang sangat serius persahabat ya, kita makin gak sabar nunggu kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita selanjutnya juga ini ada unggahan spesial ini tentunya dedek Lesti ketika main tiktok ya aduh ini tentunya uh dan cute serta menggemaskan banget persahabat ya Tentunya salfok banget kita ke bantal nih Yang disitu ada foto dede, ibu, abang bi dan abang bilar ya, Ini memang cute dan menggemaskan banget vitamin buat kita semua para fans di pagi hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Dan keunggahan berikutnya juga nih para sahabat kita lihat ya Ini tentunya dede bareng kak Dinda Hau sahabat yang mereka sangat baik dan tentunya sangat membuat kita semakin bangga acara persahabat ya mudah-mudahan dukungan dari kak Dinda untuk hubungan lesti dan Bilar tentunya selalu diberikan persahabat ya yang mana kita doakan buat hubungan Les dan Bilar juga secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan amin ya robbal alamin mudah-mudahan selanjutnya juga kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Les dan Bilar persahabat ya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin inilah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Minucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh